Welcome back to my channel, yu Yee, kali ini kami senang banget ke Bandung, dan kita dapat endorsement penginapan dari kakaknya Indra dan Kak Olin. Terima kasih, liburan kita makin indah. Menginap di Hotel Horizon Bandung. Untuk Hotel Horizon, ditunggu ya endorsement kamar untuk kita. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, setelah makan kita langsung istirahat di kamar hotel. Tidur sebentar, lalu kita cus menuju ke kawah putih setelah sampai di kawah putih uh, lalu kita masuk ke dalam dan uh, untuk bayar tiketnya harganya Rp56.000 ya jangan lupa untuk parkiran motornya ada Rp6.000 ya Rp56.000 itu terdiri dari tiket masuk per orang Rp28.000 dan untuk transportasi ini harganya Rp28.000 juga ya jadi total Rp56.000 dan saat ini kita sudah ada di satel bar-bar satelnya ini benar-benar bener menegangkan kalau ibarat kita ke duvan kita lagi naik uh, roller coaster ya benar-benar berliku ini kecepatannya juga menurut saya sih agak tinggi ya tapi supirnya hebat loh bisa menyeimbangkan dengan jalannya mungkin karena dia sudah biasa kali ya jangan dicontoh ya untuk kalian yang belum bisa uh, menyetir di kawasan uh, kawah putih ya yang menuju ke atas oke okay. kita lihat terus saksikan Ya, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Uh, kita udah sampai nih, ya, sampai di pintu masuk Kawah Putih. Uh, dan ini pengunjungnya, Alhamdulillah, rame banget. Ya ampun, rame banget dan cantik seperti yang ada di dalam surat ar-rahman nikmat Tuhan mana lagi yang harus kami dustakan dan ini pemandangannya benar-benar cantik dan indah ya uh, untuk kalian yang ingin mengunjungi kawah putih uh, saya sarankan membawa jaket yang tebal ya karena ini benar-benar dingin banget bagi yang benar-benar nggak -benar bisa tahan dingin mungkin disarankan uh, jangan berlama-lama ya karena di sini benar-benar dingin banget dan kita saat ini sedang menuju ke jembat di sini juga ada jasa foto ya, harganya satunya itu Rp10.000. Kemudian juga ada yang bisa langsung dicetak di sini ya. Allah tabarakallah benar-benar indah dan eh, ini eh, suhunya kurang lebih 17 derajat Celcius ya. Benar-benar benar-benar dingin. dingin banget loh, guys. Eh, kemudian kita di sini juga foto-foto terlebih dahulu ya. Ini juga ada suami saya dan rekan-rekannya sedang asik berfoto ya. Uh, kita Bagi mendekat dulu. Di Oh di sana nih lama-lama -lama, guys -lama. di sini. Iya masuk ruangan dulu belakang. Iya, tapi ngambil mau macam begini. Nih, samiku. Kamu begini banget. Kamu enggak dingin. Benar <tuh> <tuh> sih. Sosok cool aja padahal mah ini udah. <tuh> <tuh> <tuh> yuk, kita ke sana sih. Dingin banget. Ayo kalian jalan. Oke ya. ya. ya, guys, sekarang waktunya pulang. Cuaca udah dingin banget ini. Udah nggak kuat. Sosoknya pakai jaket. Padahal udah kedinginan. Badan nggak bisa bergerak. Oke, okay. suasana sore di 1641 Kawah Putih, barang Satu satunya lagi main. Oke. Okay. Okay. Kita bertiga udah foto-fotoan udah nggak foto -foto kuat udah dah 1641 kita pulang oke okay, next kita ke pengalengan udah. Kan. Hey, gerak, hey. Gerak, gitu. gerak, guys, disini, guys. Duh. Parang, sampai keringetan, <laughs> keringetan saking keringetan tangan udah berasa mantap orang lagi foto <laughs> Ada orang lagi foto aduh Sampai jumpa di video kami selanjutnya Jangan lupa like and subscribe Terima kasih